Ketika ada gelaran majelis ilmu, dibuka ada terlihat batang hidungnya. Tapi kalau sudah acara hiburan yang lain, nomor satu hadir dua jam sebelum acaranya ini etikap di muka panggung. Wah, wow. ya kalau sudah, masyarakat semua diumumkan bahwasanya seminggu lagi. Di kampung kita catur karya Akan diadakan organ tunggal Yang akan bernyanyi adalah suka Sukakasih Maka hadirilah Hadirilah pukul 8 malam Jam 6 sore maghrib Sudah etikat di muka panggung. Kacau ada, Kacau ada. Bagus kada itu Bagus kada itu Kakak-anakan gin teka bagus kada kadang tak tahu kanakan. tapi itulah fakta wah ini tapi kada di catur karya yang ulung kisahkan kada ini yang ulun kisahkan kada orang sin oh! di Hong Kong kada di Indonesia ada ini kisah Tak tahu pulang